Saya menyikapi atau melihat bangsa ini hari ini itu seperti orang-orang yang tegas menatap ke depan tapi berjalan mundur ke welah mengebut gaji duit jadi masalah ura. Saya tidak pernah meyakini uang jadi masalah. Oh ya, aku tadi belum sempat tanya tentang lensa lawu. Nah, lensa lawu sekali kan? Lagi. Okay. Beranda ragam budaya Surakarta. Nah, apa itu? nah beranda itu ya sajane kan gini mas kita tuh saya sendiri kan benchmark saya sih ketika pelintas laut itu ada dan bergulir harapannya sih paling nggak National Geographic oh gitu satu platform media yang kemudian menawarkan banyak manfaat mm -hmm. ke debit National Geographic kan yeah. ya yang paling gampang kan mungkin misal kata lah wildlife ya artinya yes. di di di kehidupan apa, alam semesta lah hmm. rotor hewan di laut ada sebegitu banyak alam makhluk mahlubah, iya, artinya, dan menimbulkan semangat harapan gitu dan kemudian di di Indonesia akan ada sendiri hmm. kalau nggak salah NG apa? Uh, eh, coba, GNFI Good ya. News From Indonesia ya belum tahu aku itu ya, mungkin habis ini Good News From Indonesia itu uh, saya nggak tahu siapa yang buat uh, tapi saya mengapresiasi sekali karena dia merupakan oase ketika orang ngomongin bahwa media itu good news is a bad news mm -hmm. dia membalik itu artinya nah itu yang pengen kita ikuti sebelum tahu GNFI saya tahu nasional geografik dan pengen masih satu saat Lensa lau harapannya bisa menjadi media yang kemudian syukur-syukur menginspirasi. menginspirasi, lebih lebih asik lagi dan lebih membahagiakan lagi ketika bisa memotivasi nah, paling tidak bisa memberikan satu pencerahan dengan oh ternyata online ya okay. kemudian memberikan menjadikan inspirasi syukur-syukur dengan inspirasi tadi dia tergerak untuk membuat hmm. atau melakukan satu hal yang bermanfaat hmm. poinnya lebih kepada manfaat sih mas harapannya seperti itu nah beranda ragam berasurakartan itu setelah dulu membuat tentang apa obot Lensalau adalah Akhirnya ketemu tadi, teman sekitar empat kata tadi, dan hmm. salah adalah beranda ragam budaya Surakarta. Hmm. Nah, beranda itu terasnya artinya apa ya? Di bagian serambi depan lah. Hmm. Kemudian ragam itu sendiri ada banyak ragam yang coba kita tawarkan di situ. Ini konsep, mas. belum <laughs> karena tadi masih masih berjalan seperti superhero. Nanti Romano tim sing cukup oh. solus untuk bisa kerja bareng, tetapi... Ya satu waktulah, Nek murid tetekok gurunya Insya Allah, Nek murti siap Insya Allah satu waktu itu. dan, oh, dan iya. tadi kita coba siapkan dengan kemampuan yang ada ini, semua platform sebenarnya sudah kita sediakan. Nah ini bisa dicari di mana aja lensa lawu? Lensa oh, induknya di website, website. lensalawu.com itu ada. A -a. Terus kemudian untuk medsos channelnya ada di YouTube di YouTube ada di Instagram Twitter Facebook Instagram Twitter. dan kita pernah nekat bikin radio online Oh gitu <laughs> tapi ya tetap tadi karena memang masih single-factor dan belum ada yang oh, apa ya, ya. ya. Uh, kan yang kita tawarkan sebenarnya kita nggak ingin bikin perusahaan dengan menara gading dan anak, -anak karyawan sebanyak tetapi hmm. golek teman-teman atau tim yang sefrekuensi yang yuk dibangun bareng dan ini kita mengupayakan satu perusahaan tanpa karyawan artinya Yo yang terlibat di situ memiliki apa ya? Andil yang sama oh, yang itu. sama. I tergantung oh. bagaimana tanggung jawabnya lah. Hatinya, ya. Itu kan bisa bisa, di, bisa dikalkulasikan sebenarnya. Artinya ah. kan. dengan apa ya? Kecanggihan ilmu saat ini semua bisa dihitung sebenarnya. Hmm. Kan. Tinggal hmm. tadi nek kemudian ono sing berpikiran bahwa wah kekancan welah Nek nyambut duit jadi masalah Ora, Saya tidak pernah meyakini uang jadi masalah. Yang menjadi masalah uang menjadi masalah uang itu sebenarnya cuma stimulan. Hmm. Masalah sebenarnya di komitmen. Oh, iya. Nek komitmen memegang amanah bener-bener memegang uh, apa namanya melakukan amanat itu dengan bener-bener uang gak jaga jadi masalah. Banyak kok yang baik-baik dengan uang yeah. kok. Artinya contohnya so okay. Nek, misalkan misalkan kata katakanlah tadi stimulan sebenarnya kita kan apa ya kacau ketika anu mas, ya. apa ya, tatanan tatanan masyarakat kita hancur ketika tadi, kemudian jujur, ajur itu lebih populer daripada nah, jujur muncul. Nah terus apa ya, dan itu sebenarnya degradasi yang luar biasa, dan saya menyikapi atau melihat bangsa ini hari ini, itu seperti orang-orang yang tegas menatap ke depan tapi berjalan mundur. Oh, Karena kalau kemudian dili dilihat dan dibaca dari sejarah, dan artefak, paling itu lah mas itu leluhur kita tuh orang-orang hebat yeah. yang tidak butuh surat perjanjian karena tadi dia komit dengan apa oh. yang sudah disampaikan tidak butuh surat perjanjian orang yang membutuhkan surat perjanjian itu robot modern hari ini yang apa ya ya tadi di, di... ya karena kan uh, udah nggak uh, banyak orang bisa Lain percaya tadi, kan mundur sebenarnya kita kan mundur. Uh, dari ah. orang yang bisa komit mas saya keratakan jam 12 ya hmm. terus kok Kemudian kita bisa saling percaya, oke okay, kan di sini jam 12, saya datang jam 12. Terus kok hari ini kemudian, sesok ini jamiro, jam 12, tanda tangan bareng ya. <laughs> Itu kan mundur kita yeah, sebenarnya kan. Mas orang bisa pada percaya kok malah justru malah kita memilih untuk menjadi robot-robot dari takut karena surat perjanjian bukan karena komitmen gitu. Itu yang, nah terus kembali ke lencalau tadi, beranda ragam budaya Surakarta ragam itu mengakomodir hal yang misalkan telah kayak destinasi hmm. cendera mata kemudian kuliner dan segala macamnya wisata nah budaya sendiri dalam kacamata kami saya tepatnya karena memang masih single factor saya mendeskrip apa menafsirkan tentang budaya itu sebenarnya kan bukan hal-hal yang cuman berkaitan dengan kesenian budaya itu kan produk manusia iya yeah. ketika manusia satu berkumpul dengan manusia yang lain terbentuklah ruang sosial Kemudian outputnya menghasilkan banyak-banyak karya termasuk teknologi dan segala macamnya. Aa. Nah, ketika hal baik itu, karena budaya itu kan budi, budi dan daya, dan kekuatan yang baik, itu dilakukan terus-menerus menjadi kebudayaan atau Aa. budaya menjadi kebudayaan. Nah, di-tadi di tab di budaya itu kita breakdown menjadi ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yeah. Nah, di Surakarta itu kaitannya dengan wilayah sebenarnya, eh, ekskarusinan Surakarta oh. yang terdiri dari tujuh. Ah. mulai dari solo ke timur ada Karanganyar, ke kanan ada Sukarjo Wonogiri, Wonogiri, terus Klaten, Klaten Boyolali, Sragen. Sragen, seperti itu. Harapannya sih bisa mencakup dulur-dulur ataupun fokusnya di wilayah itu. Nah. Itulah lensa laut di seputaran itu ya. Sementara tadi mas mesti ya karena berbagi dengan kepentingan yang lain. Ya, sih. Oh, ya. Belum bisa upload seminggu sekali. Yes, semoga nanti cepat ya, mudah tim yang bisa satu frekuensi Mudah-mudahan, gitu kan. Nah, barangkali habis ini ya. kan ada ya, tim yang ada, satu frekuensi. Dan ada ada ratakan yang mau sharing bareng. Nah, kan.